So, ingat bila kita kata saya pun dengan tanah hebat tu kita kena imagine yang paling tinggi, yang paling hebat sekali dekat dalam Malaysia ni, dekat dalam dunia ni kita lah dia, okay So, kalau ikut apa tu Jim Rohn kata You are what you think about most of the time ha, Kalau tak salah saya, Jim Rohn yang cakap Kita adalah apa yang kita fikirkan most of the time ha, Sama ada tu ke zil-zila, okay tapi yang betul-betul lah Kalau you nak jadi hebat you kena fikir dia you hebat. Kalau you nak jadi bagus you kena fikir dia you bagus. Kalau sekiranya you, you fikir you ni memang lauzi you ni tak bagus, you ni failure, you ni gagal, then benda tu akan menyebabkan kita akan bertindak seolah macam orang gagal. Kita bertindak macam orang gagal, kita adapt diri kita untuk jadi macam orang gagal. Expectation kita turun dan turun dan turun dan turun dan turun dan turun, turun sampai rendah sangat orang pijak-pijak kita. -pijak Okey? alin uh, bunyi apa buat milo ke buat kopi tu. Sat ni Okay, So basically hari ni saya nak sambung balik cerita macam mana kita nak uh, macam mana kita nak uh, apa tu tingkat tingkatkan kita punya motivasi sendiri ya. Eh. So buku ni daripada uh, apa tu uh, penulis yang saya suka Steve Chandler. Okay, nombor 9 dia kata build track record. Ingat tak kalau kita nak buat kerja kan Kalau kita buat melakukan tugasan, kita mungkin tak nak buat sebab kita rasa penat, betul tak? Ah saya setuju, cakap ya. Kadang-kadang kita malas nak buat sebab apa, kita rasa penat. Kita tak nak. Tak nak buatlah sebab kita rasa macam nanti penat kan. Tapi, percaya ke tidak, kalau lagi banyak kita tak buat, lagi penat kita. Eh, Orang oh. yang tak komplit, dia lagi petik lagi fatigue, maksudnya selagi-lagi selagi banyak tugasannya yang you tak buat you akan rasa penat, you rasa lelah, you rasa macam sampai ketika you lepas semuanya, you pergi tengok TV ataupun you tengok YouTube betul tak? so dia kata kat sini you kena build your track record kalau sekiranya ada benda yang you perlu lakukan, you kena cepat-cepat siapkan okay so sekarang ni dia kata believe in truth, ha? percaya pada, you, you yakin dengan kejujuran you, sekiranya sekiranya you sepatutnya lakukan sesuatu ni yang saya kata kurang, you mesti buat prospecting, you mesti buat uh, benda yang you mesti buat ha? cari buyer cari seller, 80% mesti kat situ, kalau you tak buat kat situ, dalam fikiran you akan sentiasa rasa benda kurang betul tak, sebab tu semua coaches-coaches yang bagus dia kata kalau you nak berjaya dalam dalam you punya hari tu, you kena buat benda yang penting yang you rasakan penting you kena siapkan 4 pagi, pagi tu, contohnya kalau sekiranya you rasakan uh, exercise tu penting untuk kamu, so apa you kena buat, buat exercise tu dulu sebelum you buat kerja apa-apa kalau kamu rasakan semayang duha tu penting, kamu semayang duha dulu sebelum kamu buat apa-apa kamu, kalau kamu, kamu rasakan uh, semayang solat berjemaah juma, uh, apa solat you bagi mahatup penting maka you kena you kena apa tu you kena buat benda tu dulu bila you dah buat benda-benda yang penting tu awal ingat macam semalam saya kata you do the first thing first eh bila you buat benda yang penting tu awal hati you rasa terlega dan otak you rasa ông kata uh, relief eh. Ha, kita kita akan terus, da, kita tak rasa macam bog down dengan oh, aku patutnya buat, aku patut pun buat, tapi aku tak tahulah sebab apa aku tak buat jadi dia kata kat sini, dalam buku ni kata you kena beat your track record eh. so you kena jadi seorang finisher yang bagus, you start terus habis selagi you tak habis, selagi tu you jangan berhenti apa yang you boleh habiskan hari ni, you tangan tunggu, besok pun nak buat eh? Ha, siapa yang ada anak ha, dia tahu lah kalau kita suruh ya, kejap lagi kejap lagi, tapi dia tak buat pun kan ha, dia kata je kejap lagi tu untuk sedapkan diri dia je ha, ataupun nak sedapkan mak bapak dia kan so make it a point kalau you start you start apa yang you start you kena habiskan sebab lepas you habis apa you rasa you rasa seronok kan sebab dia ada, ada orang kata uh, apa tu uh, Uh, kumbahan bukan kumbahan tapi pencernaan hormon tu menyebabkan you rasa feel good bila you siap kerja you akan rasa feel good lagi banyak you buat lagi bagus jadi macam saya apa saya buat setiap hari saya kan guna Trello saya saya pakai Trello jadi apa yang saya lakukan setiap hari saya create checklist eh? masuk je pukul 12 satu checklist baru akan keluar jadi dan checklist tu apa saya buat saya, saya tick tick tick tick. jadi lepas habis tu saya tengok oh aku checklist semua Oh, uh, rasa best. Kita balik ke masa kita nak malam tu kita nak tidur kan. Kita tengok semua checklist siap kan. Kita rasa best. Seronok. Tak ada rasa rasa terbeban dengan keputusan keputusan salah yang kita buat. Ingat tak apa yang saya kata, kejayaan tu apa tu um, kejayaan adalah keputusan-keputusan uh, uh, apa tu yang cerdik ataupun yang bagus yang you buat setiap hari. Keputusan-keputusan kecil yang yang bagus yang you buat setiap hari. Eh, yang bila dia kumpul-kumpulkan, dia jadi membuatkan you seorang yang berjaya, ok you kena make point kalau sekiranya you buat satu benda tu kena habiskan so kalau sekiranya benda tu uh, you, you takut benda tu besar sangat, dan you kecil-kecil uh, kecil kecilkan you kecil-kecilkan dia supaya benda yang you siapkan kecil-kecil tu, maka yang kecil-kecil tu akan habis yang, yang besar, ok and then lagi satu, you write down uh, dia kata kat sini, sebelum you start, you buat you tulis dulu tulis-tulis lepas tu you cross, cross cross. siapa yang ada biasa buat uh, checklist dia akan setuju dengan saya, yang paling paling best sekali, eh? uh, saat yang paling best sekali lah waktu kita cross kita punya task, betul tak? Uh, ataupun kita tekan tick, uh, itu yang paling best sekali, eh? and the more kita write down the more confident we become, okay? the more kita write down the more confident we become and consider permanent new believe that we had okay so basically apa yang kita kena buat kita kena buat susun kita punya hari supaya kita mempunyai satu keteguhan yang kuat kita kena settlekan, kita settlekan semua rutin-rutin kita ingat rutin apa yang saya sudah cakap rutin adalah uh, budaya ataupun perkara wajib yang ada dekat orang yang mempunyai impian orang sekorang sekiranya you mempunyai impian semua orang kita ada impian kan jadi semua yang semua kita ada impian dia kena ada good routine. Okay? mesti ada rutin yang you tetapkan setiap hari, okey. And stop worrying ah uh, uh, berhenti daripada fikir benda yang you rasa kan. Uh, sama ada apa yang kau buat ni okey ke tidak, tak ada hasil ke tidak. Sebab ingat tak macam yang saya cerita uh, apa tu compounding effect? Benda yang you lakukan mungkin tidak nampak dia punya, benda baik yang benda baik yang you lakukan mungkin tak nampak dia punya uh, result dia immediate. Tapi as bila you buatlah lama, benda tu akan uh, tu, uh, gain momentum, gain momentum lama-lama you akan dapat yang akan nampak dia punya keputusan dia. Uh. Jadi tahun ni saya decided untuk buat uh, senaman ataupun walking pagi macam yang, saya ikut buku yang buku apa tu compounding effect tu cakap 150 kalori setiap hari jadi basically berjalan setengah jam je eh? so saya start dengan berjalan setengah jam sekarang ni saya berjalan satu jam setiap lepas semayang subuh saya jalan satu jam eh? saya habis satu jam tu lebih kurang pukul 8 jadi saya sempat untuk nak saya nak sedia buat persiapan diri jadi lepas satu jam tu saya rasa best sebab apa saya dah melakukan apa yang saya rasa uh, penting untuk saya nak mendapat apa betul dapat uh, keluarkan perasaan lethargy. Lethargy tu apa tu? Perasaan yang rasa macam apa tu bila you ta exercise kan you rasa macam uh, badan you rasa macam tak sihat macam susah nak gambarkanlah tapi uh, bila you dah buat setiap hari mula-mula you buat 2 3 hari tak rasa beza tapi lepas you dah buat macam sekarang ni uh, dah 20 hari dan saya dapat berasa saya bertambah sihat. Uh, rasa tambah siap, ok nombor 10 dia kata kat sini uh, welcome, apa tu? welcome tu sambut baik apa perkara yang unexpected sebab kita bila kita melakukan uh, harian kita, kita dah katakan kita dah plan kan jadi kita expect semua benda yang kita plan tu berlaku dengan dengan bagusnya, tanpa ada sebarang kekangan, betul ke tidak? yes or no? kalau betul cakap I betul? ok so uh... jadi Betul. Tak Jadi basically apa yang berlaku ialah bila benda yang tak expected terjadi, bila benda-benda yang tak expected terjadi apa berlaku ialah kita akan down. <laughs> ha, contohnya kita expect bila kita close ATP dapat komisen betul tak? Kanita tiba-tiba close ATP tak dapat komisen. <laughs> kan, jadi you akan rasa down kan, uh. so welcome the unexpected, uh, ingat eh, uh. so bila sekiranya you, apa tu, you buat sesuatu yeah, you welcome, ok benda yang uh, mungkin yang tidak menyebabkan um, apa yang kita harapkan tu berlaku uh. jadi uh, kita bagi uh, apa tu orang Islam ataupun orang bergama, kita percaya Tuhan adalah perancang terbaiknya, dia dah menentukan apa yang terbaik untuk kita, betul tidak? Jadi, kalau sekiranya bukan rezeki kita, kita tahu itu yang terbaik untuk kita. Eh? Ha? Jadi, everything yang unexpected, tu kita welcome. Eh? Ingat, kita dah rancang, kalau tak jadi, ada benda-benda yang benda baru yang masuk, dan kita kita kena faham dan kita welcome the unexpected and then, sometimes, Bila benda-benda yang kita expect tu akan menyebabkan kita terfikir balik, kan? Oh, sebenarnya aku ada cara yang lebih baik untuk nak menyelesaikan masalah. So, benda segala yang berlaku tu ada hikmahnya, kan? Dia kata kat sini, even Mozart kata, dia kata dia technique dia tidak pernah menulis original melody dekat dalam diri dia. Apa melody-melody yang dia datang tu adalah combination daripada apa-apa benda lama yang dia masuk. So, benda-benda lama yang dia belajar kadang-kadang dia ulah ulang mendapat benda yang lebih baik, so kadang-kadang kita merancang sesuatu and then disebabkan unexpected berlaku bila kita become, apa pun kata kita menyusun balik kita punya jalan kerja hasil yang kita dapat tu lebih bagus daripada sebenarnya apa yang kita expect betul tak? Ha, jadi ha, ha, jangan risau pasal unexpected eh, anggap segala apa hari ni bila kita start unexpected tu akan berlaku eh, dan kita sepatutnya ready secara mindanya jangan cepat kita rasa down kalau sekiranya apa yang kita nak buat tu uh, tidak menjadi uh, jadi uh, kumpul kumpul semangat, kumpul balik besok pagi datang kat sini so kita mincang, bagi semangat balik, lepas tu kita teruskan lagi eh? terima kasih kerana menonton video ini, saya Abdul Rashid, Coach Hartanah anda sekiranya anda suka tips pelaburan serta kerjaya hartanah Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan lonceng notifikasi, thumbs up serta komen. Dan anda juga dijemput untuk menonton video-videoku Satanaya yang lain.